Halo sahabat Helmet Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang basic web programming, pemrograman web dasar. Nah di video-video sebelumnya, ada dua video sebelumnya kita belajar tentang form. Dari yang mulai basic, kemudian kita mengenal yang lebih lengkap lagi, atribut-atribut dan value-nya. Di video yang ketiga ini, untuk bahasan tentang form, kita akan lengkapi lagi uh, input type lainnya yang ada pada tag input. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Jadi kalau sebelumnya kita ada input type submit, nah ini pasangannya ada input type reset. Jadi kalau teman-teman mau bersihin isian dari text fieldnya, ini bisa menggunakan input type reset. Misalnya kita kasih value-nya batal. Ini adalah input type reset, dan kalau ini kita coba isi, Bisa kita batalkan juga. Reset, nah ini tidak ter reset karena ini ada di bagian value. Jika teman-teman ingin menghilangkannya, ya kita hilangkan value ini, maka ketika di-reset, teksnya akan hilang. Oh iya teman-teman kalau ada panduan pengisian kita juga bisa gunakan atribut namanya placeholder. Placeholder ini adalah uh, informasi isian. Misalnya kita tulis isi dengan nama lengkap. Maka di situ akan ada panduannya. Ini misalkan value-nya saya kosongkan ya teman-teman. Ini ada panduan, ini placeholder, isi dengan nama lengkap. Kalau misalnya kita tetap nyalakan value-nya, ada isian datanya, maka placeholder itu baru muncul kalau kita kosongkan. Jadi dia seperti ada panduan pengisiannya. Yuk kita pelajari yang lebih lanjut lagi. Ada apa lagi nih isiannya? saya bedakan menggunakan KR aja ya teman-teman ada input type hidden ini tidak akan tampil jadi disembunyikan dari user ini tidak akan ditampilkan di browser tidak akan tampil ke user ya teman-teman karena tipenya dia Hidden, kemudian ada input type number. Ini berarti isiannya hanya bisa angka. Kita bisa atur juga pakai atribut nilai maksimum dan minimum. Oh ya, jangan lupa memberikan nama ya, teman-teman. Name, misalnya, ini jumlah berarti kita batasi nilai minimumnya misalnya satu, nilai maksimumnya misalnya 5 nah ini kita nggak bisa isi lebih dari yang sudah ditetapkan ini teman-teman ini sudah ditetapkan ya nilai minimum minimalnya satu, nilai maksimumnya dia 5 tidak bisa lebih lagi kemudian kalau ada loncat misalkan pengen loncat per 2 gitu ya, kita bisa gunakan atribut step atribut stepnya step 2 berarti ini akan menghitung per 2 kenaikannya per 2 ini ya, seperti ini dari satu dia naik 2 kan, berarti ke 3 dari tiga dia naik dua ke 5 itu kemudian kita juga ada atribut uh, range ini juga masih tentang angka input type nya range volume Bisa diatur juga minimum maksimumnya. Bila tidak diatur, maka dia akan tampil seperti ini range-nya. Saya berikan PR ya. Lalu yang berikutnya ada input type file. Untuk file kita bisa mengatur jumlah filenya. Kita beri name dulu ya My file. Kalau jumlahnya lebih dari satu diizinkan, maka kita pakai tipe ini sehingga inputan filenya bisa lebih dari satu. Misalkan file yang mau dipilih. ini ya jadi ada empat file seperti ini kemudian ada input type image untuk gambar ini kita bisa terus dulu gambarnya ya gambarnya li.jpeg dot diatur kalau ada kalau nggak muncul maka tulisannya gambarku kemudian ukurannya jadi juga width misalkan kemudian height nya juga 100 pixel hasil tampilannya seperti ini nah ini karena gambarnya nggak ada jadi dia alternate text nya muncul tertulis gambarku ya. tidak apa-apa teman-teman saya lanjut lagi ke input type berikutnya ada color sekali ya untuk warna Dan jangan lupa berikan nama warna kemudian lihat dulu hasilnya nah di sini ada langsung ya pilihan warna ini kita bisa pilih bisa keluar angka RGB-nya langsung, kemudian yang berikutnya lagi tentang tangga input type date lender sini kita bisa tambahkan atribut atribut juga tapi kita lihat dulu hasilnya ini untuk tanggal nih teman-teman bisa dapat seperti ini lalu untuk atribut yang bisa digunakan ada x ini berarti tanggal maksimalnya misalnya 2021 10 13 Jadi ini tanggal maksimalnya adalah tanggal 13 Oktober ya Yang lebih dari itu tidak bisa lagi Lalu bisa juga teman-teman berikan tanggal minimalnya Menggunakan tribut min misalnya minimalnya saya tulis 1 Oktober gitu ya tanggal yang bisa ditampilkan itu mulai dari 1 Oktober sampai 13 Oktober ya sebelum 1 Oktober tidak bisa dan setelah 13 Oktober juga tidak bisa seperti itu jadi ini nih lengkap banget ya teman-teman. Lalu ada date time lokal. Saya tulis tanggal juga ya. Ini date time lokal untuk lihat hasilnya tanggal yang bawah ini date time lokal, tanggal dan jam seperti ini ya kita ambil tanggal hari ini dan jam sekarang itu penggunaan time lokal jika kita hanya perlu bagian time nya saja maka tulisannya input type-nya time saya gunakan seperti itu ini akan ngambilnya hanya waktunya saja seperti ini hanya untuk waktu aja terus ini saya yang bawah tidak diberi name ya teman-teman oh, apa teman-teman sudah mulai hafal ya ada untuk bulan, ini bisa menggunakan input type-nya month, input type-nya month, sehingga hasilnya hanya minta inputan bulan, mulai dari bulan, sekian. Lalu bisa juga bentuknya dalam minggu. Berarti input type-nya week. Seperti ini dalam minggu ya. Minggu ke. Minggu ke. Demikianlah pembahasan tentang tag input lainnya, ini banyak sekali ya, yang dapat digunakan untuk inputan dari user. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.